Oke, okay, setelah anda tahu posisi 1-3 dari 26 film India terbaik versi penggemar Bollywood. Sekarang saatnya kita bahas posisi 4-6. 4. Barfi, 2012 Barfi, adalah film drama komedi India berlatar tahun 1970-an. Film ini menggambarkan kisah Murphy, Barfi, Johnson, seorang bocah tuna rungu dari Darjeeling dan hubungannya dengan dua wanita, Sruti dan Jill Mill yang autis. Film ini bercerita tentang kisah mereka bertiga yang belajar bahwa cinta tidak dapat didefinisikan atau dibatasi oleh norma-norma masyarakat yang normal dan tidak normal. 5. Kahani, 2012 Film bergenre thriller ini menceritakan tentang seorang perempuan yang sedang hamil terbang dari London ke Kolkata, India, untuk mencari suaminya yang menghilang tanpa kabar setelah ditugaskan dua bulan yang lalu ke kota tersebut. Perempuan tersebut terjerumus semakin dalam ke sebuah konspirasi yang melibatkan pemerintah dan kepolisian. Lambat laun, ia menyadari bahwa ia harus menyelidiki sebuah kejadian dua tahun lalu demi menemukan suaminya. 6. The Loon's Box, 2013 Ila, seorang ibu rumah tangga yang kesepian, memutuskan untuk mencoba menambahkan bumbu dalam pernikahannya yang mulai renggang dengan menyiapkan makan siang spesial untuk suaminya yang bekerja. Sayangnya, pengiriman tersesat dan berakhir di tangan seorang duda bernama Sajan. Penasaran dengan kurangnya tanggapan suaminya, Ila menambahkan catatan ke kotak makan siang hari berikutnya, dan dengan demikian memulai persahabatan yang tidak biasa di mana Sajan dan Ila dapat berbicara tentang suka dan duka mereka tanpa pernah bertemu langsung. Sekian video tentang 26 film India terbaik versi penggemar Bollywood ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, Silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.